Halo Youtubers. Selamat datang kembali di channel Pintu Informasi. Kali ini kita akan membahas orang yang paling aman dan terlindungi di dunia. Bahkan perlindungan presiden pun kalah hebatnya. Number 1. Floyd Mayweather Jr. Petinju tak terkalahkan Floyd Mayweather Jr. mempunyai kekayaan lebih dari 500 juta dolar. Dia membeli rumah mewahnya sarga 25 juta dolar. Sistem keamanan di rumahnya dilengkapi dengan kamera CCTV dan teknologi canggih lainnya. Hal ini dilakukannya karena dia pernah dirampok pada tahun 2008. Sehingga dia mengalami kerugian sebesar 7 juta dolar. Maka dari itu beliau memperketat keamanan rumah pribadinya. Perlindungan nyata Mayweather datang dalam bentuk tim keamanan pribadinya. Kemanapun dia bepergian, Mayweather ditemani keamanan pribadinya. Sekeliling rumahnya dipasangi tembok besar dengan CCTV yang super canggih. Security pribadinya berjumlah 25 orang dan bersiaga selama 24 jam. Beliau rela mengeluarkan uang sebesar 7 juta pound sterling hanya untuk menggaji. Pengawal pribadinya, J Number two. Jais dan Beyonce. Pada tahun 2014 perwakilan AS Hakim Jeffries memprotes agar perlindungan Presiden lebih diperketat. Hal ini mengacu kepada perlindungan Jay Z dan Beyonce. Keamanan mereka dinilai lebih baik daripada Presiden Barack Obama. Jay Z memiliki keamanan nomor satu terbaik di Amerika saat itu. Di tahun 2011, setelah kelahiran anak pertama mereka, Jay Z dan Beyonce berinvestasi membeli mobil, lapis baja untuk menjaga keamanan anak mereka Blue Ivy, dan juga mereka mengklaim melindungi rumah. Sakit di mana anak pertama mereka lahir bahwa Beyonce telah menghabiskan 1,3 juta dolar di bangsal bersalin anti peluru dan meskipun pasangan itu menyangkal klaim ini. Keamanan mereka memang ketat. Itu menurut Neil Kulin dari Brooklyn yang mengklaim dia tidak bisa mengunjungi putri kembarnya. Di rumah sakit yang sama. Number three. Yang berikutnya adalah orang yang dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia yaitu Bill Gates. Tidak mengherankan bahwa pendiri Microsoft Bill Gates mengelilingi dirinya dengan keamanan yang luas dan membawa keamanan pribadinya kemanapun dia berada hal ini dilakukan setelah dia dipukul. di muka dengan kue pada tahun 1999. Beliau menghabiskan 150 juta dolar untuk membangun sistem keamanan di kompleks rumahnya. Sistem keamanan berteknologi paling canggih di dunia saat ini. Yaitu di mana dia membuat nomor pin di setiap pintu masuk agar dapat mengontrol tamu yang keluar. Masuk rumahnya. Dan kompleks rumahnya dilindungi dengan sensor keamanan sejarak 500 meter. Apabila ada orang atau benda asing yang mendekat sensor keamanan akan berbunyi dan otomatis. Bagaimana pendapat Anda tentang konten kali ini? Jika suka, tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan Anda juga boleh mengirim permintaan kepada kami konten apa yang akan kita kupas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.